itu sniper, aduh temen gue ngapain beneran dah serius, serius ce nanya mau beri temen lo tuh ngapain? bisa ce aja lah, fk meanwhile hahahaha <laughs> kenapa itu bro? woooow oh, ce pembohong kamu pembohong hahaha <laughs> A friend in me You got a friend me hey, up, Bro kabar semuanya lemah bro Lu jatuh abri Cara ini Kalian bisa lihat sendiri Ma Bro Bocah kembali dengan kursi gaming Wajah Ma Bro ya Setelah Ya hampir sebulan atau kayaknya udah sebulan sih Ma Bro ya, Catang tanpa sih Gaming, di video-video Ocha ya, dan kebanyakan Ocha main tuh sambil tiduran atau setengah tiduran, Bro. Akhirnya Ocha kembali lagi, ya. pastinya lebih OP lagi nih Oca, kalau udah pakai kursi gimang Ocha ini, Bro ya. Karena seperti yang kalian tahu, Ocha tuh biasanya mainnya di kursi gimang terus, Bro ya. Jadi tanpa kursi gimang waktu itu agak agak beda rasanya, ma Bro ya. Oke, yuk kali ini, ma Bro Ocha bakal mau gacha skin Legend dari, terbaru dari PPSA PPS Star stagoja mah bro ya di season ini lumayan sakit nih mah bro ya baru-baru ini dibikin lumayan sakit lagi ya dan ocha ngelihat beberapa orang pakai PPS sih di direngket ya kata teman ocha PPS juga enak loh dan ini PPSnya keren mah bro wow ini senjata baru PPS itu menurut ocha masih senjata baru dan sudah mengeluarkan kalau nggak salah berarti dua skin legendary mah bro ya wow. Sebelumnya tuh yang agak api-api gitu Nah sekarang nih Keren sekali ya Kita lihat karakternya Ini karakter cewek bos Oh Charm Calistik uh, Charm Tas Dan ini buat para player battle royale wingsuit nih Wah kalian sih pasti harusnya beli lah ya, Bro. Oke okay, Oce mau nonton dulu Bro ya. Uh, trailer seperti apa Uh Wow uh. Keren keren keren keren emang bro ya Ima tuh ya belum lihat sih Ih. Aceh akhir ini kontennya tuh gaca gaca gaca terus ya emang bro Maafin Ocha, ya bro ya Karena emang Aceh Odaem mengeluarkan skin legend terus terusan sih menurut Aceh ya mampir ya setiap minggu pastinya ada lah ya kalau gak skin aja ya skin mitik oke ayo langsung aja mabro, kita gajah sebelum kita gajah, langkah bagi kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing mabro ya biar dilancarkan ya langsung oke kalau bisa sih first spin atau second spin lah ya, oke oke mabro, kita langsung gas dari 30 CP ayolah percayain yakin, ucah pasti bisa mabro dan ternyata ah, fair sekali mabro calling card ayo, 80cp ya. please, please, please, kalau karakter tuh ppsh gitu langsung aja senjatanya the power of berdoa mah bro ya kasih dapet karakternya wah tapi tetep sih kan tujuan kita tuh skin legend dari ppsh nya jadi menurut koca, skin legend dari ppsh ini harus kita ambil juga mah bro walaupun dapetnya di last pin ya tapi ini keren banget ya, tempest loh asli ya pakai masker keren biasanya nih karakter karakter yang pakai masker gini tuh idaman para wibu wibu ya dan biasanya laku banget kalau udah gini biasanya begitu mah bro kalian lihat seperti karakter wibu sebelumnya tahu sendiri lah ya oke lanjut lagi ya, 120 cp dan nama lama woc langsung aja ye aduh ah Oce tahu banget nih, ma Bro. Oce tuh kayaknya nggak pernah ngerasain ya. habis Hoki dapat karakter atau skin legend duluan. Nah setelah itu di spin berikutnya langsung dapat satunya nih, ya di antara dua ini. Nah itu nggak pernah, ma Bro ya. Pas Hoki awal-awal pasti di antaranya ini, ya di akhir, ma Bro. Skin legendnya PP-nya di terakhir pasti. Aku yakin sekali, ya. 2800 cp 1300 cp ayy ayy ayy dan lihat kok gak pencet pencet sekian langsung dapet bro. ya oke okay lah ya emote nya mantap lah ya 2800 cp dan sebenernya cerita. ada oh, nya bagus sih ini mah bro satisfying sekali tapi kalau sudah punya Odin kenapa harus pakai yang ini, ya? Uh, 3900 ya seperti yang Ocha bilang tidak oke. Tapi tidak masalah, Ma Bro, karena PPS ini sangat worth it untuk dibeli, ya. mantap jiwa, keren keren keren keren. yuk langsung aja deh Ocha terlototnya, dan abis itu kita main keren, -keren Ma Bro, Oke let's go, taro. Lihat loh mabro ya, mantap banget sih ini Si Tempes dicampur dengan PPS hanya mabro Kalian lihat ini tampilan mobilnya jadi menggelegar Wah, udah udah, udah udah udah sabar mabro ya Yuk main kita main Yuk Yuk mabro coba dari dalam game saat kita hajar ya. Musuh-musuh ini pakai PPSnya baru mabro ya Let's go cuy tahu banget nih. Ah. Waduh, musuhnya. Oke, okay. let's go, Ma Bro. Ada yang membuat ocd Desert mah, Ramadre? Nice. Wow. wow jauh lo melihat itu maubre. Hmm. Oh, wow, itu apa Oke. Okay. Jangan lupa injak teman-teman. Teman-teman kita lupa injak seperti so, ya maubre. Oh wow, oke. Okay. Mati saja. Dan aku akan keluarkan treasure me shield Dan mengenakan mereka semua Anjay Anjay Sakit juga loh ya. Ini ada yang mau ambil gue lihat gak Ambil bro Udah gue ambil deh Let's go kita hajar Och, langsung mati kak Baru pakai go light loh Semacamnya Ya hancur mabur Ngobrol mabur daripada Ngasih-ngasih musuh Solo aja sering ngasih-ngasih musuh lah ya. tahuan deh kamu sedikit nggak apa-apa lah halo woo oh launcher dari Diamond cah Pakai diamond twist lo mah, Bro. Waduh, ada yang ulti, Pak. baik sekali. Ayo. Ayo. Mati, mantap sekali. Kita jadi tukang capture dulu Bro. Kita mau mana itu ya? Nice. Oke ya Wow. Wow. aja Wow. Wow. boleh tocer ya, ready mau bro? Wow, nice, terusnya udah sampai mau habis ini loh. Nah, jemur deh. Ini kita bandingin ya sama switchblade Switchblade sih enak banget sih buat tocer ya. Tapi kalian tahu, ini ini ini ini PPSA juga nggak boleh. Jangan sampai salah. Ya ini gue lagi kedua cak nggak boleh sampai hancur ya. Hmm, mana besinya? Ya iyalah, saya cuma numpang lewat. Ayo, ini numpang injak sepertinya mah bro. ayo mana nih cuman kepalanya doang nongol ayo siapa yang ingin mati ini susah banget dibunuh dah seru <trollot gaping> banget ini seru banget emang bro ya Ma Bro, saatnya Oce coba ya di search and destroy. Emang seperti apa ya? Oke, okay. harusnya dengan firet seperti ini mantep sih buat nolik-nolik rolik ya. Terus kencang banget, harusnya instan lah Dan teman kita dia mati nggak tuh? orang mau bro harus kau cuma menangkannya main sini ah nors yang salah sedikit ya aduh aduh aduh salah banget ini tapi kenapa snipernya banyak banget dah Bikin konten seperti yang ya. Coba aja mau, kalau Hai, uhuh. oh, mau hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ah ah kamu teh nanti sama bro, bro cek teman kita ada apa dengan teman kita ada apa nice uh rata melompati kita bro nice rata sih wow good job bro good job keren sih, mah, bro, ya kita memberikan perlawanan luar biasa ini aja belum ketahuan ya secara cepat ya kalau pelan pelan tadi udah secara cepat kita bikin kaget semuanya coba coba itu sniper aduh temen gue ngapain beneran dah? Terus terus coach nanya mau bertemu tuh ngapain? Jelas banget loh. Kasih tau aja lah. FK. Away from keyboard. kita Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? kamu pembohong Kenapa? <laughs> Epic ini epic sih. Ah. Oke, itu mau pro kilo langsung um, pembalasan kali ya. Tapi kan teman kita ada yang pakai kilo nih. Nah, ini dia. Orang terakhir apakah ini makan menjadi round terakhir? Oh. The Let's see, ah. the enemy has the bomb. Wah matinya makin kilo lagi mah bro. Cekiran tuh mereka lagi pada pakai sniper gan Tadi pada pakai sniper. Tapa. Bisa kudu santai ya. tapi nyaras. Mana ceritanya mah bro? Oh, ini pasti ada player kill di warzone. Bukan? Bener aja kenapa mau cama, uh, bro? Lala. Ah, Akhirnya kita menang. lagi. Aku ya. Iya, ma, bro. Menurut kalian gimana, Febre? yang satu ini ya. Tapi kalau dari bentukan segini ya, meski naik satu-satunya itu menurutnya sama aja ya. Dan kayaknya default nggak jauh beda sama bro ya. Eran ya gini-gini aja ya. Jadi nggak uh, ada istilah pay to win dalam skin ini ya. Dari warnanya mantap, berkilau-kilau ya. So, walaupun sebenarnya bagusnya sih yang agak item nggak kelihatan. Tapi ini keren sih ya. <laughs> Oke, okay. dan ini guys speednya ma Kalau kalian mau melihat pps-nya ya coba pakai monolitik, query light short, watch skeleton stock, watch list strategika lima reload ya. Waktu itu sebelumnya coba pakai steady stocknya waktu itu ya. Rekoleksi mantap ma bro ya. Jadi agak lumayan lurus lah ya. Tapi yang gak worth it karena adaes movement speednya sangat jelek sekali. Jadi buat strafing. Uh, jelek mah bro jadi aku saranin kalian bagusin yang gedein movementnya gitu ya udah kayak gitu, gitu video bro makasih banget udah menonton jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta follow channel ya yang mah bro ya terus kalian kalau mau beli akun ceweknya langsung aja follow instagramnya kita jubilin. untuk kalian yang baru mencoid atau kalian bosan sama akun kalian langsung aja di follow ya jangan lupa lo oke dadah semuanya yaudah Dadah semuanya see you next